Amen. Mm -hmm. enggak dong panas, kadang kusik Kadang ini dimakan, dimakan bunyi itu bunyi nak eh bunyi apa ni bunyi ya pet salam semua kadang-kadang ini maafkan saya yang ini